Harga emas berpotensi bergerak bearish. Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bearish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase tekanan.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 dan menembus level 1776.84 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju 1787.13 sekian analisa forex untuk tanggal 23 September tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212983101 sekali lagi